Charles. Oh berapa tahun ini umurnya nih? 40 tahun kira-kira oh, harganya kalau dijual berapaan ini pak? 400an 1 meter 20 kalau digabungkan dua-duanya nih pak? enggak <tuk> <Nggak? tuk> oh, jelas kan BA apa namanya nih kerbau? Balian Balian. harga berapaan ini harganya? Hah? harga berapa mi harganya? 300an di. Ini era Apa namanya ini kerbami Bapak? Balian. Balian. Ya. Kira-kira harganya berapaan ini? 430. Yang 430 ini kira-kira umurnya berapa tahun ini? Bernekat tuh 20 mungkin. 20-an nih. Ya. Tapi subur tandunya ini tiene una foto que dio kira, -kira pirameter kado nah, ya empat ratusan ham empat ratusan buat empat ratusannya apa namanya niger bau ambil saleko bisa saleko bisa lotong boko nah bisa lotong boko bisa saleko ya saleko atau aroma tasep oh gitu nah ya kira -kira. Yeah. Yeah. ini ada nona yang mana iya ya ya itu dia itu Nah, di sungai, itu sekitar berapa lebih harganya nih pak dia 400 sekitar 400 eh, eh, eh yang harus tadi nih gini dijelaskan BA balian, ya, harga berapa ini harganya? Hah? harga berapa angin harganya? tiga 300 angin? yaa Berapa tahun umurnya nih? 40 tahun Kira-kira harganya kalau dijual berapa nih 400an 1 meter 20 kalau digabungkan dua-duanya nih pak? Iya, enggak Enggak? Oh? luar biasa ini Iya, kalau ini berarti atau Raja Utara, Lapangan Bakti, Pak Gantianan Nah. Uh, Pak Peli, coba di sini, Pak. Di sini saja, Pak. Di sini, di sini. Tampuk, Pak Peli. Eh, ini itu kan nambah Apa? Oh, ini lagi nah, langsung kami tolong jangan masuk pak, tolong jangan masuk. buka jalan, buka jalan, bapere, buka jalan, ini Bos ini korup itu apa? Jangan. Permintaan dari panitia dan Ibawima Anilai ke jawar peminanmi. Asalamualaikum ya tamada komitiroi. Patarui mai tu notok boko inde, patarui mai, patarui mai. Parek-arek sidik te selekos. Iya, salagar kapuduk. Anda dah tidak Ia, eh, pertama oh. Pertama pikirin keburu Yang nama keburu dah oh. ke toko Bawa ngga tinggak mata Pertama ini bawa ngga tinggak dulu Ya pertama Gwata Gwata Gwata Solo, <San> di pohon lepongan bulan lebar ada merah merah napa rua sanung patenan toraya apa nah, Jadi lenaba bawah untuk sebagian memang setelah dinilai dilihat lagi padokan ai aset Nomor urut sembilan belas ke sebelan Ini merupakan, saya doang misalnya kok Ya, uh, ya. Pak Valerike itu nomor ya, urut um, tanah pertanang Salah satu, uh, Pak Valerike, follow dengan yang nomor urut sembilan belas Di Tanah Toraja dan Toraja Otoran Banyaknya, eh, ini menolong Kitar sembilan ratus, paling mahal itu sampai satu miliar Kita bisa lihat bersama-sama di sini uh, Banyaknya Pendiran kantin sudah dua. Perlombakan. Ya, eh. Oh itu Ya. Iya teh. Bupati, itu tak ada nilai. nilai. Empat so, eh so, di oh. Apa so? Tapa. Sudah, eh baik lagi Dewan Juri Utara, baik kita utara nomor 27 Malah Dewan <tuh> <tuh> Masih tambang Masih tambang